Madura, saya Natalia Iryani. Saya mualaf dulu. Saya masuk Islam bukan karena Al-Quran, tapi karena Injil. Saya enggak pernah baca buku tentang Islam. Saya juga enggak pernah nonton acara-acara Islam atau ceramah-ceramah ustadz, apalagi tentang perbandingan agama. Itu saya enggak pernah pelajari bahkan bisa dibilang saya tuh paling nggak suka sama Islam. Seperti dengar azan aja nih, kuping rasanya tuh udah panas. Uh, lagi enak anak nonton, terus tiba-tiba ada tayangan azan, aku tuh langsung ambil remote, TV-nya matiin. Kalau lagi ada acara ceramah Ustaz, tayangan-tayangan Islam, aku juga nggak pernah mau dengerin itu. Pokoknya ya intinya Islam itu benar harus aku hindarin orang tua juga sudah mendoktrin kalau Islam itu bukan agama yang benar pokoknya no Islam saya ingin mengutip beberapa ayat yang membuat saya berpikir uh, Yesus itu Tuhan apa utusan uh, ini yang pertama saya lihat di Markus pasal 12 ayat 29 uh, jadi gini ya uh, hukum yang terutama ialah Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Di sini Yesus berkata, Tuhan Allah kita. Artinya Allah Tuhan kita. Kita yang termasuk yang mengucapkan yaitu Yesus. Dan Tuhan itu esa. Markus 12 ayat 29 juga dikuatkan tentang keesahan Tuhan di Ulangan 4 ayat 35 yang berbunyi engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah tidak ada yang lain kecuali dia jadi nggak ada yang lain kecuali Allah udah simple jangan dipersulit bila Alkitab bilang Tuhan itu Esa berarti Tuhan itu Esa percaya itu Firman, bila Alkitab bilang tiada tuhan kecuali Dia, berarti memang tiada tuhan kecuali Dia. Percaya itu simpel aja. Kita nggak perlu jadi ahli teologi, enggak. Ini kitab bisa untuk semua orang, semua orang bisa pahami. Mungkin teman-teman itu ada yang berkata, ya Natalia nggak ikut katekisasi ya?" Talia gak lulus kategorisasi Makanya gak ngerti tentang Trinitas Ya untuk hal itu mungkin Background saya bisa menjawab Dan menjelaskan Gak harus saya bilang iya Atau enggak Papa saya seorang S1 Teologi Dan dia berhasil memurtadkan mama saya Dan saya sendiri adalah orang Yang dididik oleh orang yang taat Terhadap gereja. Saya katakan terhadap gereja, bukan terhadap alkitab, ya? Bagaimana dengan saya? Ya, saya juga berhasil memurtadkan seorang muslim Tapi Alhamdulillah, sekarang dia sudah balik lagi ke Islam Jadi, kategorisasi yang dibilang, saya gak ikutlah, saya gak lulus Ya, saya ikut, saya lulus dan Alkitab basicnya itu adalah kitab untuk semua orang. Artinya, bukan hanya orang teologi aja yang bisa memahami. Nah, jadi simpel. Bila Alkitab bilang Tuhan itu Esa, berarti Esa. Bila Alkitab bilang tiada Tuhan yang lain, berarti tiada Tuhan yang lain. Saya Natalia Iriani Dalam video saya yang kedua kali ini Saya akan membahas tentang lanjutan video saya yang pertama Tentang kisah mu'alaf Jadi di sini saya ingin menceritakan tentang Gimana saya sangat mencintai Yesus Mulai dari saya kecil hingga saat ini Saya terlahir dari keluarga yang sangat taat terhadap gereja Papa saya adalah seorang manajer LSM Kristen Yang bertugas untuk pindah dari suatu kota ke kota yang lainnya Untuk melakukan tugas-tugas pelayanan Dan dari situ membuat saya untuk semakin cinta pada Yesus Dan keimanan saya terhadap Yesus itu semakin kuat Karena apa yang dilakukan papa saya saat itu Bagaimana cara papa saya dalam melayani masyarakat Di situ saya melihat Kasih Yesus itu benar-benar nyata Itu yang membuat saya semakin cinta pada Yesus Kecintaan saya pada Yesus hmm, Dari mulai saya kecil Bahkan sampai sekarang itu malah meningkat Tapi keraguan saya terhadap ketuhanan Yesus juga meningkat Kok bisa gitu? Mungkin tanpa kita sadari apa yang saya alami itu juga dialami oleh teman-teman kita yang Kristen Nah, jadi gini contohnya Waktu aku kecil kan aku kumpul sama teman aku Nah, teman-teman aku tuh ada yang Islam, ada yang Kristen Nah, jadi teman aku yang Islam, Tuhannya itu kan Allah Tulisannya itu Allah Di Alkitab pun, di kitab ulangan itu bilangnya Tuhanlah Allah Tuhannya Islam sama Tuhannya Kristen kan sama Sama-sama Allah Nah disitu saya mikir uh, di sini Tuhannya sama-sama Allah Tapi kok di gereja ngajarinya Tuhan itu Yesus Nah jadi saya coba tanya Sama guru sekolah minggu Pernah juga tanya sama guru agama Pada saat itu saya bilang Kok Tuhannya kita Yesus Padahal kan Alkitab bilangnya Allah itu berarti gimana dong kalau misalnya Alkitabnya bilang Allah tapi kita diajarinya Yesus nah jadi disitu saya mendapatkan jawaban itu bukan jawaban yang membuat keraguan saya hilang tapi malah membuat saya semakin ragu tapi saya ragu jawabannya malah begini kalau kamu masih ragu berarti kamu dosa nah, saya saat itu kan masih kecil tertakut sekali ya kalau dibilang kalau ragu itu dosa, usah jadi saya berusaha yakin saya berusaha terima aja apa yang dibilang kalau itu tuh Yesus jadi saya terima saya langsung minta maaf sama Tuhan saya tobat ya walaupun saya tuh gak mendapatkan jawaban yang menghilangkan keraguan saya Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi di sini kita kan disuruh untuk menguji segala sesuatu. Berarti kita harus melakukan suatu pengujian. Kita harus menganalisa. Nah, apa yang kita analisa berarti kita harus menuju ke metode penelitian. Di sini apa yang harus kita teliti? Jadi ya semuanya. Apa yang harus kita uji itu semuanya. Nah, kalaupun kita mau uji pendeta juga nggak apa-apa. Pendeta ini kalau kita uji Indikator kebenarannya itu adalah Alkitab Jadi kita lihat Kita dengar apa yang dikatakan pendeta itu Benar sama nggak sama apa yang Alkitab katakan Kalau yang pendeta katakan itu ternyata sama dengan isi Alkitab Apa yang Alkitab katakan berarti pendeta itu pendeta yang benar Bisa kita katakan itu pendeta yang baik Nah contohnya nih Kan kalau di gereja Aku tuh diajarin Tuhan itu Yesus Tapi kalau di Alkitab sendiri Ini saya ketemu ayat Di Yohanes 17 ayat 3 Bunyinya gini Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Inilah hidup kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Nah, berarti kan dari sini udah jelas beda apa yang dikatakan Bapak Pendeta sama apa yang dikatakan ke Alkitab. Jadi di sini Alkitab bilangnya Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah gitu ya. Satu-satunya Allah dan Yesus itu hanya utusan kalau dari Alkitab seperti ini kan beda sama yang dikatakan sama pendeta di gereja, jadi ya mohon maaf ya pendeta ya saya lebih milih ikut sama Alkitab yang saya baca, karena saya lebih percaya Alkitab, masih dengan dasar 1 Tesalonika 5 ayat 21 yang kita disuruh uji segala sesuatu dan peganglah yang baik nah, maka di disini saya ingin menguji Yesus itu apakah Tuhan dengan kita tahu indikator Tuhan itu Tuhan nggak pernah lapar. Tuhan itu pasti maha tahu, maha kuasa. Di sini saya ingin membaca Matius 21 ayat 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar.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 Bukan Tuhan Karena Tuhan gak pernah lapar Setelah itu Yesus gak tahu Kalau pohon yang dia datangin itu Ada buahnya apa enggak Artinya berarti Yesus itu kan Gak maha tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan Kemudian Yesus kecewa karena itu pohonnya gak ada buahnya Yesus pun mengutuk pohon itu Untuk gak bisa berbuah selama-lamanya jadi di sini kan teman-teman bisa lihat gimana Yesus. Mulai saya dari kecil sampai saat ini, kecintaan saya pada Yesus itu terus meningkat. Tapi bedanya, kecintaan saya pada Yesus dulu itu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena dulu saya nggak melakukan apa yang Yesus suruh. Apa yang Yesus perintahkan, nggak pernah saya lakukan. Tapi sekarang cinta saya pada Yesus sudah tidak bertepuk sebelah tangan, karena saya sudah melakukan apa yang Yesus perintahkan. satu alasan saya untuk membulatkan tekad saya menjadi mualaf. jadi begini, yang pertama saya membuat kesepakatan kepada diri saya sendiri bahwa Alkitab kitab suci saya pada saat itu itu harus 100% benar kenapa harus 100% benar karena kitab suci itu adalah kitab yang berisi firman dari Tuhan Firman dari Tuhan berarti nggak mungkin salah karena sumbernya dari Tuhan Kalau kitab suci ada yang salah isinya Itu berarti sudah bercampur dengan ulah manusia Karena kalau dari Tuhan pasti nggak mungkin ada kesalahan sekecil apa jadi, itu yang pertama yang harus saya sepakati pada diri saya sendiri. Ayat-ayat di dalam kitab suci harus saling mendukung. Enggak ada yang boleh bertentangan. Jadi, misalnya di satu ayat ada perintah untuk melarang sesuatu. Maka di ayat yang selanjutnya, jangan sampai ada ayat yang memperbolehkan sesuatu yang sudah dilarang di ayat sebelumnya itu. Jadi, dulu... Uh, Aku itu ketemu sama temen aku Terus temen aku itu bilang sama aku Eh, not Alkitab kamu itu ayatnya udah aneh loh Alkitabnya itu isinya udah aneh Terus aku kan nanya, anehnya gimana ya? Terus dia bilang, Kalau isi Alkitab kamu itu, ayat-ayatnya itu banyak yang saling berdentangan Kontra gitu ayat 1 sama ayat satu lainnya tuh bukannya mendukung malah bisa bikin kamu bingung Terus aku karena ya dia juga temen aku aku juga ya dengerin dia ngomong apa gitu kan Terus tapi aku hanya bilang ah masa sih jadi apa yang temenku omongin itu aku cuma simpan aja Terus sampai rumah aku ya prosing-prosing gitu bener gak apa yang perlu karena kan aku mau dengerin temanku itu Karena ya memang dia juga udah udah lama berteman sama aku Udah deket Jadi kalau apapun yang dia omongin Ya aku percaya lah gitu ya Tapi aku harus cek juga apa yang dia omongin nah, Karena aku browsing-browsing itu Terus disitu aku ketemu banyak sekali yang aneh Yang membuat pikiran itu jadi gak tenang Jadi kesimpulannya Dari aku browsing-browsing itu ku ketemu ayat yang pertama di sini nih ya. Di 2 Samuel 8 ayat 4 itu aku bandingkan dengan 1 Tawarik 18 ayat 4. Berapa tentara berkuda tawanan Daud? Nah kalau di 2 Samuel 8 ayat 4 Itu bilangnya ada 1.700 orang Tapi kalau di 1 Tawarit 18 ayat 4 Itu bilangnya 7.000 orang Terus ada lagi nih Itu tuh ceritanya tentang Daud disuruh hitung orang Israel itu yang menyuruh itu tuh siapa ya? Kalau di 2 Samuel 24 ayat 1 Yang menyuruh itu Tuhan Tapi kalau di 1 Tawarit 21 ayat 1 Yang menyuruh Daud adalah Iblis jauh ya Tuhan sama Iblis Tapi yang bener yang mana ya nah selanjutnya ini cerita tentang penyalipan Yesus yang diambil di Markus 15 ayat 25 itu dijelaskan kalau Yesus disalib jam 9 tapi kalau di Yohanes 19 ayat 14 jangankan jam 9 Jam 12 aja itu Yesus belum disalibkan loh. Nah, ini kan aku jadinya bingung. Yang benar tuh yang mana? Kok bedanya jauh banget. Jam 9 yang satunya tuh udah disalib, tapi yang satunya jam 12 belum bisa disalit Kan Beda jauh ya Bikin bingung Ayat-ayat seperti ini Itu tuh aku ketemu Banyak kok cuma 3 ayat aja Tapi ada 12 ayat yang aku ketemu Ya aku sih nggak bahas semuanya sekarang sih Tapi nanti aku tulis di deskripsinya aja Jadi teman-teman bisa baca Bisa cek disitu Gimana ayatnya ya uh, Kemudian ayat-ayat itu membuat aku benar-benar bingung aku pun bawa ke pendeta katanya itu tuh hal yang wajar itu karena penulisannya di belakangi dengan orang yang berbeda dengan bahasa juga yang berbeda dan zaman berbeda tempat berbeda jadi itu tuh nggak ada yang aneh itu hal yang wajar Itu gak perlu dipikirkan Nah, tapi Menurut saya Itu tuh bener benar membuat Kejanggalan itu tuh semakin Bertambah menemukan kejanggalan Yang baru di disini Karena, ya kalau menurutku ya Kalaupun latar belakang Orangnya itu berbeda zamannya berbeda Tempat berbeda Bahasa juga beda Tapi sumbernya kan satu Sumbernya sama yaitu Tuhan Jadi harusnya kan isinya juga sama Karena Tuhan kan gak mungkin pelan pelan kan Nah sejak saat itu Saya pun mulai meragukan kesucian kitab suci saya Karena sudah gak sesuai dengan kesepakatan saya di awal Wah kitab suci harus 100% benar karena berisi firman dari Tuhan yang nggak mungkin salah dan ayatnya pun nggak boleh bertentangan satu sama lain Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu SWT Karena rahmatnya, karena kasih sayangnya Kita masih bisa bertemu lagi pada kesempatan ini Walaupun hanya dalam media sosial kita berkumpul dalam keadaan sehat wabia. Tak lupa marilah kita panjatkan juga selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang karenanya kita telah dipertemukan dengan cahaya kebenaran Itu agama Islam Pada kesempatan kali ini Saya akan menyelesaikan cerita saya tentang perjalanan Dari saya agama Kristen memilih menjadi agama Islam jadi memang berat rasanya buat saya untuk melewati ini semua karena memang keluarga saya yang sangat taat terhadap gereja untuk keseharian saya yang saya selalu dikontrol untuk apakah saya sudah membaca kitab suci mulai pagi hingga malam apakah saya sudah berdoa meminta apapun yang akan saya kerjakan pada setiap hari itu Nah, jadi betul-betul di situ saya selalu dikuatkan oleh kedua orang tua saya untuk menjadi Kristen yang taat tapi saya yakin bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan dan bila saya mencari kebenaran itu tentunya dari kitab suci berasal dari Tuhan maka pun Akan menemukan kebenaran yang sejati Di video kali ini Khususnya saya dedikasikan kepada kedua orang tua saya Khususnya untuk papa saya Karena saya tahu Bila saya menjelaskan ini semua secara langsung kepada papa saya Nggak akan mungkin bisa saya menjelaskan ini semua Karena tentunya saya akan lebih banyak menjadi pendengar Ya tentu saja Karena sebagai seorang anak Saya nggak mungkin memotong perkataan papa saya Meskipun yang saya sampaikan itu 100% dalilnya dari Alkitab Jadi buat papa saya Tolong Pak Jangan Tolak kebenaran Dan Saya mohon Papa Tolong terima Apa yang Injil katakan Kepada Papa Seperti Yang tertulis di Matius 6 ayat e di situ Disitu disebutkan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Begitu juga di Amsal 21 ayat 21 Siapa mengejar kebenaran dan kasih Akan memperoleh kehidupan kebenaran dari Matius 6 ayat yang ketiga puluh tiga Kita diperintahkan terlebih dahulu Untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Dari mana kita bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Apakah kita mencari di gereja, pendeta, atau di dalam Injil? Kalau saya memilih di Injil jadi, gereja yang harus menyesuaikan Injil, dan pendeta pun harus menyesuaikan Injil. Jangan sampai Injil yang menyesuaikan gereja, apalagi Injil yang menyesuaikan dengan pendeta. Proses saya mencari kebenaran melalui Injil, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya kisah mu'alaf 1, 2, dan 3. Sampai-sampai saat itu Saya tuh nangis dan saya pun berdoa Ya memang saat itu saya sebenarnya sudah menemukan kebenaran Saya tahu bahwa Tuhan itu hanya satu Tuhan semesta alam ini hanya satu yang harus disembah Tapi yang saya bingung itu Yang saya gak tahu itu Tuhan mana yang harus saya sembah Apakah Tuhan yang selama ini saya sembah itu sudah benar? Atau Saya sudah menyembah Tuhan yang salah dalam tangis dan doa Disitu saya bilang Tuhan Maafkanlah keraguanku Karena sekarang aku nggak tahu Tuhan yang mana yang harus aku sembah dan bila selama ini aku salah menghambakan diri, sesungguhnya aku sedang menghambakan diriku kepada Tuhan yang layak aku sembah, yaitu Tuhan semesta alam. Maka apabila aku salah menghambakan diri selama ini, maka tunjukkanlah kebenarannya. Nah selama ini aku nyari kata Yesus adalah Tuhan itu aja aku nemu apalagi pakai kata-kata sembahlah aku gak nemu sampai sekarang nah ternyata saat aku ragu papaku tanpa basa basi langsung nyodorin Yohanes 13 ayat eh, 13 nih baca kamu menyebut aku Guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan Tuhan Nah aku langsung shock dan kaget banget tentunya ya saat itu Karena yang aku pikir setelah aku baca kayaknya gak ada kata-kata itu Ternyata papaku nunjukin itu Ternyata memang ada ayatnya kalau Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan Selama ini yang aku nemu di Alkitab itu kan kata-katanya Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Esa Dia yang mengutus aku dan dia lebih besar dari aku Ya aku sih gak perlu lah ya eh, nyebutin ayatnya itu dimana karena kan dari komentar-komentar teman-teman yang udah ada itu kan bilangnya aku nggak paham alkitab atau ayatnya jadi saya terasa kalian lebih tahu lah ya ayatnya di mana dan saat itu tuh pas banget jadi aku punya teman namanya Mas Hendra biasanya aku manggil Mas Er jadi Mas Hendra ini si Mas Er ini ya itu orangnya luar biasa banget kenapa aku bilang luar biasa soalnya mas N itu udah berhasil memualahkan seorang kristiani nah suatu saat itu dulu ini dia tuh pernah bilang sama aku ya hanya ngomong-ngomongan aja sih kita nggak debat dia pernah bilang nah, dulu dia bilang kalau Yesus kitabmu itu Yesus ngaku kalau dia Tuhan dan bilang sembahlah aku Aku mau masuk Kristen Kalau Yesus bilang sembahlah aku dan Kalau Yesus ngaku Yesus itu Tuhan Aku mau masuk Kristen Nah terus aku tunjukin ayatnya ke temanku itu Ya walaupun memang di ayat itu kan gak ada sembahlah aku Tapi ya Selevel Mas EN kan, kali aja bisa masuk Kristen dari ayat yang aku tunjukin ke dia Terus aku tunjukin, aku bilang Mas, ini loh ayatnya Yesus ngaku kalau dia itu guru dan Tuhan Di Yohanes 13 ayat 13, aku tunjukin ke dia Terus jawabannya temanku cuma gini Emang kamu yakin, Li, hasilnya kayak gitu? Kamu yakin itu tuh gak ada yang dirubah-rubah? Nah, terus aku ya cuma bilang gini aja ke Mas En Lo Mas, aku kan punyanya Alkitabnya cuma ini, yang versi Indonesia ya. Tulisannya ya udah kayak gitu, tulisan bacanya. Terus dia tetap tegasin lagi. Ya, emang benar aslinya kayak gitu. Kamu yakin gak ada yang rubah, rubah Dia ulangi lagi kayak gitu kan Nah jadi Saat pembicaraan itu Jadi itu tuh kepending pending lah Istilahnya gitu ya ke pending Dan aku jadinya punya PR baru lagi nih Aku bawa pulang ke rumah situ aku harus membuktikan Kalau memang ini nih Aslinya memang seperti itu Harus aku tunjukin ke mas EN Supaya dilihat Kalau memang di aslinya pun Yesus, ngaku kalau Yesus itu Tuhan. Nah, sampai di sini saya mengingatkan khusus buat teman-teman non-Kristen yang terciduk oleh saya menggunakan kata-kata "Tuhan jadi Tuhan". Tolong ya, stop komentar seperti itu. Tolong beri mereka kesempatan untuk mencari kebenarannya seperti saya mencari kebenarannya biar mereka menirukan saat itu yang saya proses mencari kebenarannya itu dan buat saudara-saudara saya yang Kristen siapkan diri Anda untuk menerima kebenaran dari kitab Anda bagi saudara-saudara yang gak siap menerima kebenaran dari kitab Anda bisa stop video ini tinggalkan jangan lanjut tonton video ini pada video saya kali ini saya nggak akan menafsirkan Alkitab karena memang banyak yang bilang ke saya yang saya baca dari komentar teman-teman itu ada yang menyalah-nyalahkan saya kalau saya itu nggak bisa menafsirkan Alkitab pengetahuan saya tentang Alkitab itu sungguh cetek, ada yang bilang juga saya ini nggak bisa cara membaca Alkitab dengan benar. Ya, oke okay lah, anggap aja kalau itu benar. Jadi silakan Anda observasi sendiri, lakukan sendiri, dan silakan ambil kesimpulan sendiri. Di sini saya akan melakukan. Yang mungkin belum ada teman-teman youtuber di sini yang melakukan itu Karena sudah saya cek ya Di teman-teman youtuber belum pernah ada yang melakukan penelitian seperti ini Dan kalaupun ada teman-teman dari Kristen yang sudah melakukan penelitian ini Atau mungkin merasa ya pura-pura nggak pernah aja deh Saya juga nggak tahu ya Coba aja kita lakukan Mari kita menelusuri pengakuan Yesus adalah Tuhan di Yohanes 13 ayat 13. Ikuti penelusuran saya. Oke, okay, sekarang kita ke Google ya. Kita cari Yohanes 13 ayat yang ke-13 ayatnya seperti apa bunyinya kita pilih yang alkitab sabda kita Klik. kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan di bawahnya juga aku guru dan juga Tuhan itu tepat karena aku memang guru dan Tuhan di bawahnya lagi ini, aku guru dan junjungan. Junjungan, kenapa ada perubahan ya? Tadinya kan kita baca Tuhan, terus jadi junjungan. Coba kita cari yang di versi yang lebih kuno ya. Kita klik yang di kuno. Oke, kita klik. Nah, di sini apa itu tulisannya? Kamu ya, nama. Pengajar dan tuan di sini tuan, kebeda ya sama yang tadi ya ada perubahan apa ini? Guru dan tuan lagi ya kita ketemu di sini. Nah, guru dan tuan. Di versi E.T ini lebih jelas ya. Kamu memanggil aku guru dan tuan nah, dan tepatlah demikian, sebab memang itulah aku tuan ya. Jadi kita di sini lihatnya tuan. Terjadi perubahan beda dengan yang kita lihat tadi pertama ya Aku guru dan Tuhan Sekarang coba kita cari lagi Kita ke Yang lain lagi kita klik ini akan melakukan pencarian yang versi asli Kita cari John 13 ayat 13 yang original version Oke kita cari di disitu cari ke bahasa aslinya ya jadi biar jelas sebenarnya sih artinya itu apa jadi kita butuh yang bahasa aslinya oke kita di sini cari nah ini di Bible Hub ini ada tulisan aslinya ya oke kita klik disitu, karena ada tulisan-tulisan bahasa aslinya bisa copy nanti disitu ya kita klik dulu Ini muncul ya tulisannya, Yohanes 13 ayat 13, ada bahasa aslinya dan juga yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sekarang saya mau cari kata yang terjadi perubahan tadi itu di lautnya ya kalau di Inggris ya, tapi yang saya mau ambil yang tetap bahasa aslinya. Saya butuh Google Translate Biar kita tahu ini sebenarnya artinya apa sih Arti dari bahasa aslinya sendiri Oke, kita ke Google dulu Google Translate Saya butuh yang lebih besar tampilannya ya Supaya teman-teman juga bisa lihat lebih jelas Kita paste dari situ Kita lihat Oke, di Indonesia itu ternyata artinya jadinya Bapak Artinya Bapak Jadi bukan Tuhan yang tadi awal kita baca ya Beda ya artinya ya Oke Terus kita coba ke Bahasa Melayu Itu pun di bahasa Melayu Tulisannya artinya Enci Enci ya Enci bukan Tuhan ya Lain-lain ya Oke Terus Kita coba lagi ke Bahasa Jawa Bahasa Jawa pun artinya Pak Pak ini dimana mana itu ada Pak ya di sini saya punya tetangga namanya Pak Yatno Kamu mungkin lah saya panggil Pak Yatno itu tiba-tiba jadi Tuhan Yatno Gusti Yatno tuhan Kamu mungkin ya Karena artinya beda jauh sekali itu coba ke Inggris Inggris pun jadinya Mister ya, ya ini bahasa aslinya tuh diterjemahkan ke di Inggris jadinya Mister Ke Jawa jadinya Pak Melayu jadinya Encik tapi ini kenapa enggak ada yang mengatakan kalau itu Tuhan ya? Artinya kenapa enggak ada yang Tuhan? Tapi kenapa di Alkitab Indonesia itu terjemahannya ditulis jadi Tuhan ya? Saya bingung di sini ya teman-teman ya. Kenapa kok malah Alkitab yang beredar itu yang kita bisa baca selama ini nih tulisannya jadi Tuhan? Saya enggak ngerti ya. Kok bisa jadi seperti itu? Jadi apa yang Anda simpulkan? Apabila dari kalian sudah mengikuti tapi masih tetap menolak kebenaran. Ya, saya maklumi itu. Bahkan saya itu enggak kaget karena di kitab suci saya itu juga sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah 6 dan 7. Di situ sudah disebutkan Orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak Mereka tak akan beriman. Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka Sedangkan di mata mereka terdapat tabir yang menutupi Dan bagi mereka azab yang besar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 Itulah kisah hijrah saya menjadi seorang malam Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video-video saya Dan saya minta maaf jika ada banyak kata-kata saya yang mungkin gak berkenan di teman-teman Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan sini saya juga ingin kita bersama-sama doakan buat teman-teman kita yang mualaf mungkin teman-teman kita ini ada yang dijauhi oleh anak-anaknya, saudaranya atau bahkan pula orang tuanya. Mari kita bersama-sama mendoakan supaya keluarga kita keluarga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.